dapat kabar yang tadi siap kau dapat kabar baru balik dapat kabar yang tadi siap kau dapat kabar baru balik eh, ibu baru balik ya umaknya iya. oh. dua lagi cucu di jualan nomor 17 belum tahu mah angkatnya mah angkatnya ibu siapanya? punya ayu kakak lo ayu kakaknya berapa tahun umurnya yang ini yang hilang ini berantem masih kecil ya? Cewek, cowok, ya? cowok ya. Main-main, main-main di sini. Baru ini lah yang berenang. Ini konon gitu ya? Siapa namanya? Yuk, baca bautnya, baca bautnya. udah tangan, Mana? Oke, di kaki, reset. kawannya tadi, kawan yang bawa dia Oh, bukannya mandi bukan, yo. Bukan, cuci kaki habis mancing. Nanti di situ, ya. Iya. Sendalnya atau? Masih kecil kah? Ya? 7 tahun. Oh. oh, sendalnya atau Kak, ya? Males sering mancing sini dia, ya, Bapak. Ah, jarang gua, memang galak mancing. Jarang, yo. balik arah sini. Balik mana? Lorong apa namanya? Mambo. Semambu iya. iya. ya. Kalau terus cuci tangan. ya. Ya, tadi preset. Jam berapa itu Kak Hilangnya, Kak? Oh. Cinta, uh, jodoh, puluh, mancing, jatuh, jam tadi di, di kantor kami dapat informasi oh, dari masyarakat bahwa ada anak tenggelam di tujuh Kapitan. Jadi untuk memastikan kami turun ke lapangan dari saksi informasi teman-teman yang dikonfirmasi bahwa memang anak itu tenggelam pada saat mau cuci kaki di pengisuh emosi. di sementara kami sudah menghubungi Airud, tim Airud, sekarang tim Airud sudah sini sambil menunggu tugas selanjutnya untuk menghentikan penyelaman. Jadi sementara biar-biarnya jarak tekel oleh Airud.